Oke okay guys kita jalan-jalan dulu Nengok suasana Di pantai-pantai simulu guys Ke pantai ujung bala guys Oke okay guys Kita lanjut perjalannya guys Bersama Mama Oke okay guys kita jalan-jalan dulu suasananya guys Kita jalan-jalan like komennya guys dan mobil di jalan mau lewat guys sana proyek pengambilan pasirnya guys nah, pengambilan kalinan C. guys suasana masuk di kawasan pantai Pulau Ujung Bala guys ini suasananya masuknya guys guys, inilah guys suasana pantai ujung Balang ya guys. Lagi gulai kambingnya guys. Naga ya guys, telat Papa masih ada. Oh. Ya, Pak Nijam udah datang momennya Siapa lagi juru masaknya Pak Nijam? Tadi maunya, lagi dimasak tua, lagi rame-rame tadi itu. Tidak apa. Oke, okay guys, inilah pantai ujung balaknya, guys, di suasana pada Natal nih, guys. sana pantai jumbalannya guys. Sana pantainya yang begitu bersih guys. ada ya, orang sedang menjaring guys sana anak-anak lagi mandi-mandi, guys. Mandi lagi, jangan bilang. Mandi terus, berenang Jangan cepat pulang yeah, Mandi terus Suruh ayah itu tangkap ikan Suruh ayah itu tangkap ikan Berenang terus Naik-naik di atas tuh.